Selamat pagi, Ternak. Bagaimana kabar pagi ini? Bertemu lagi bersama Kakak di sini yang akan bawakan satu do di PT GPB Salem Depok. Kakak mengundang Adik-adik untuk bersatu do bersama. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah kami di pagi indah ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu berkati kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Amin. Yohanes 15, ayat 1-12 yang berbunyi demikian. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.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 Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jodoh rendungan kita pagi ini adalah dipangkas agar semakin berbuah. Ketika memperhatikan seekor lebah hinggap, pada Taman Rusian Sek, saya dibuat kagum oleh rimbunnya daun dan bunga-bunga yang berwarna ungu terang. Warna bunga itu memikat mata saya dan juga memikat lebah. Namun, pada musim gugur lalu, saya sempat mengira tanaman itu tidak akan berbunga lagi. Ketika ayah saya memangkas tanaman tersebut hingga tersisa batangnya, saya kira mereka hendak memusnahkannya. Namun, sekarang saya menyaksikan indahnya hasil pemangkasan yang awalnya terlihat brutal itu. Kata-kata Yes mengikatkan kita bahwa pada masa susah maupun senang, Allah selalu bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan pertumbuhan rohani dan buah yang banyak. Selama masa pemangkasan yang bisa berupa penderitaan atau kekeringan jiwa, mungkin kita bertanya-tanya, apakah kita akan kembali merasakan kelimpahan? Akan tetapi, Kristus mendorong kita untuk tetap tinggal di dalam dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Sambil terus menerima supan rohani dari Tuhan Yesus, keindahan dan lebatnya buah yang dihasilkannya dalam hidup kita, akan menunjukkan kepada dunia bahwa Allah itu baik. Satu lebih kita selesai, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berarti kami, agar kami bisa meneladinya di kehidupan kami. Dan berkati juga eh, kami menjalani hari ini dari pagi hingga malam nanti, ya Bapak. lindungi kami, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.